Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalamualaikum waalaikumsalam ala sayyidina Muhammadin Waala alihi wa sobihii amabadu Roh syahri dari Wayasirli Amri Ugdadad mini saib yak kohu Kole duk play Perkenalkan nama saya Naisa Maisari kelas 3 SDN satu pagi. Usia saya 9 tahun. Alamat saya di panggang RT 304 RW 03. Saya akan berceramah singkat tentang Ramadan merka Ramadan Nyaman aman dan sama Polri. Oh iya, teman-teman menurut kalian apa sih hukum puasa dan Ramadan? Betul sekali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tiga yang berbunyi ya ayuh hal lagi tiba alaikum siang kamu tiba ala lagi na mengkublikul la alaikum tak takul yang artinya hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa dan hukum berpuasa di bulan ramadan adalah wajib dal di dalam bulan Ramadan ini banyak hal bersifat berpahala yang bisa kita kita lakukan. Misalnya salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Qur'an, yang goreng sampai bagi-bagi takjil dan masih banyak yang lainnya. Hanya saja dengan adanya corona ini kegiatan tersebut kita lakukan seperti Ramadan berada di corona. Eh, tapi teman-teman jangan khawatir tetap semangat yang puasanya. Alhamdulillah bapak-bapak kondisi kita banyak membantu Terciptanya ibadah puasa di bulan Ramadan dengan nyaman Terbukti kita masih bisa melakukan salat tarawih berjamaah di masjid Dengan tiada henti bahwa polisi membantu dan mengingatkan kita menjadi protokol kesehatan Memakai masker, menjaga jarak, supaya aman beraktivitas dan se sebagainya Terima kasih Polri yang sudah turut serta menjadikan Ramadhan yang berbeda ini Tetap berkah dan nyaman walaupun di masa selain yaitu masa pandemi saat ini Semoga kerja keras Bapak-bapak ke dibalas oleh Allah SWT. wa taala. Sebelum saya akhiri, saya guys ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Huh? Ye, Ramadan puasa. Tapi kalau lagi puasa nonton iklan batal ya? Batal. Oh. Batal, kan? Cuma nonton ya. Kalau habis nonton ikan sirup, terus langsung minum.